Halo teman-teman Assalamualaikum perkenalkan saya Ahmad Dari Wahidibowo dari 8 kelas D kode Becerita BDD75 saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada kominfo Digitalis dan Edition Creator School yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan konten Creator berikutnya alasan mengapa ingin menjadi konten Creator pertama saya mau berbagi konten bermanfaat seperti media pembelajaran, metode mengajar dan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. yang kedua saya mau berbagi ilmu yang bermanfaat menjadi konten editor siapa yang saya inginkan menjadi konten editor di mana channel-channel saya bisa dilihat banyak orang dan bermanfaat. yaitu channel-channel yang berwacana Ya, teman-teman, perkenalan saya. Terima kasih. baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.